guys kita lagi menyuci mainan ayo cuci dong gimana masukin ke dalam ah, mainan apa tuh Dibilangin. ini mainan warna apa gitu ya mainan warnanya apa warnanya hijau warna hijau ini di mana ini hijau juga hijau juga wow wow itu warna apa warna biru warna biru cuci ya mainannya siapa itu mainan aku itu apa hmm ember oh ya yeah kelam Wah. Uh, alas jatuh Masukin, plastik Ayo Apa itu? Lihat sini, bilang kayak tadi Rosi, Rosi. Brum, brum, brum. Itu yang satunya apa? Satunya mobil Yang gimana bunyinya? udah brum brum juga bersiap, apa itu pesawat terbang? Hmm. Hmm. Oke okay, masukin hey, Apa itu? Maaf Eh. Oh, was ah sana ke sana sini sini hadap sini masa dikasih pantat nggak was seneng tuh udah udah selanjutnya selanjutnya apa itu Pesawat tempur, itu pesawat tempur namanya, gitu. Pesawat tempur. Lihat sini. Gimana pesawat tempur? Lagi di dalam arus. Oke. Udah bersih. Yang Pesawat apa itu namanya? Tempur. Pesawat tempur. Sini lihat guru. Enggak kelihatan mukanya. Tenggelam. Dah. Masukin preset. Coba lihatin yang di preset. Ada banyak enggak? Ya? Mm. Gimana? Kamu ke belakang, ke belakang. Lihatin. Wow, banyak ya? Iya. Udah, udah semua Udah, hmm. di tali, di tali. Hmm. Udah, udah, udah ini udah selesai ya. Ya. Udah kita pulang yuk. Yuk. Ya. Ayo kita dulu videonya gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.